Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengambil perjumpaan kita di pagi hari ini Ke kabar pertama ada info spesial bahagia untuk kita semua dari fans Leslar Para sahabat, ya kita lihat tentunya ada sebuah unggah spesial dari Leslar Update Yang menginfokan bahwa tentunya bakal ada keseruan nih di bulan Agustus Menyambut hari kemerdekaan para sahabat ya ramaikan di sini kita lihat ada info yang dituliskan lewat caption Hai Lesla Lover's World, L2W mempersembahkan acara spesial dirgahayu anniversary Lesla Lover's World Bersatunya warga Konoha untuk kemerdekaan Indonesia Lomba spesial ini terbuka untuk siapa saja ya Berikut nama-nama lombanya Yang pertama lomba muroto Al-Quran Ini pendaftarannya lewat akun polisi Leslar sahabat ya. Yang kedua lomba lukis wajah Leslar untuk pendaftaran tentunya lewat akun Lesti Bilar Galeri Underscore, virus.leslar, dan l 2 entertainment persahabat ya. Yang ketiga kita lihat, ada lomba edit video bengek nih. Tentunya pendaftarannya lewat akun Leslar Update. Dan yang keempat, lomba desain grafis. Untuk pendaftaran lewat akun Instagram AH Underscore Leslar. Yang kelima, lomba karaoke. Ini tentunya pendaftaran lewat akun Instagram pecintaleslar.id. Yang keenam, lomba foto bareng produk L2W. Ini tentunya pendaftarannya lewat akun Story Lesdi Bilar dan Delvina underscore Leslar, persahabat ya. Mari ikutan. Ada hadiah berupa uang tunai dan merchandise serta sertifikat, persahabat yang luar biasa. Tentunya silahkan daftar di akun-akun yang tertera, persahabat ya. Pendaftarannya ditutup tanggal 4 Agustus 2021, persahabat ya. Tentunya dia menakutkan, bergerak, mematikan. Memang luar biasa. Tentunya dari Lesla Loveworth Ward yang selalu membuat kita bangga kepada idola kita juga, persahabat ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan kita tetap kompak dan tetap solid. Selalu mendukung Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya kita lihat persahabat ya dongan spesial yang dimana tentunya unggahan dari koko susanto.kornelius persahabat ya ini memposting momen keseruan yang tentunya kita dapatkan ketika ke tempat kak airin tanu persahabat ya super fun humble dan polosnya dedek yang sering bikin pecah wow luar biasa persahabat ya sisa keseruan kemarin katanya memang Sungguh luar biasa membuat kita ketawa bahagia Dan situ Bang Boy William juga tertawa lepas pas ya, melihat kekeserekan dari Lesti dan Rizky Bilar Tentunya mudah-mudahan Lesti Bilar selalu banyak orang yang mendoakan yang terbaik Mendukung, mensupport pas ya, buat yang hubungan mereka Kita tentunya menunggu kejutan selanjutnya Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita, doakan persahabatnya untuk rangkaian pernikahan Lesla. Mudah-mudahan selalu dilancarkan dan selalu diberikan kesuksesan. Amin ya Robbal 'alamin. Tetap panen channel ini, para sahabat, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru. Menarik selanjutnya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bawa ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.